Oke Pak, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana uh, cara mengatasi Master Sword yang tidak keluar lasernya gitu. Jadi saat kalian mk kayak gini, tuh, lasernya tuh nggak keluar gitu. Dan mungkin uh, kalau ini adalah game Zelda pertama kalian, dan kalian nggak tahu mekaniknya. Dan sebenarnya saya juga baru tahu sih, dan ya, ini adalah game Zelda pertama saya gitu. Jadi Master Sword ini akan keluar lasernya kalau darah kalian penuh gitu. Jadi ya kalian untuk cara mengatasinya tinggal kalian uh, makan aja sih makan makanan gitu atau mungkin buah-buahan terserah kalian gitu atau yang ada uh, tempo ke nya nggak jadi masalah sih dan dan setelah kalian aim kayak gini nanti bakal keluar gitu lasernya dan juga menurut saya keren aja sih <laughs> kayak gini gitu uh, menurut saya fun aja sih bisa ngeluarin laser pedangnya kayak gitu gitu kayak kayak apa light saber, ya walaupun light saber nggak nggak nggak keluar dari laser, kayak gitu dan nanti uh, bakal mengurangi energi ya dari master sword nya dan Uh, menurut saya sih, untuk Master shortnya sendiri, untuk ngecaset charge 10 menit ya, kalau nggak salah 10 menit in-game gitu. Dan ya memang lumayan lama sih untuk main uh, 10 menit in-game-nya ya. Kalau 10 menit di-relive kayaknya nggak selama di in-game sih. Tapi itu dia sih untuk uh, videonya gitu, mungkin nggak tahu video tutorial atau mungkin hanya tips atau mungkin hanya ngobrol doang. Tapi intinya gitu doang, untuk mekanik dari... Uh, Master Sword sendiri kalau darah kalian nggak penuh walaupun cuman misalnya cuman ngurang seperempat atau mungkin setengah itu nggak akan keluar untuk lasernya gitu nah nah awalnya saya juga mikirnya kenapa nih Master Sword saya kenapa gitu saya juga bingung kan tadinya kok keluar laser sekarang tiba-tiba nggak -tiba keluar laser apakah rusak gitu ya apakah uh, mungkin Master Sword memang udah nggak ngeluarin lagi atau mungkin memang di charge untuk uh, lasernya ternyata ya memang darah kalian harus penuh gitu untuk uh, ngeluarin uh, lasernya gitu dan Walaupun kalian misalnya lah, kalian cuma lempar-lemparin doang kayak gini gitu, kalian cuma main-mainin doang, ini bisa uh, mengurangi durability dari master shotnya gitu. Dan ya kalian juga bisa melihat di situ udah kedip-kedip merah dan nanti kalau broken nggak akan bisa dipakai dan harus ngecas 10 menit lagi gitu. Dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching. Bye bye.